Kalau mau kamu nikahin aku aja Van Kamu datang ke rumah aku ngomong sama orang tuaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga kalian semua selalu diberikan Kesehatan dan dilancarkan Rezekinya ya Oke guys jadi di video kali ini Aku mau ngerjain temen aku guys Temen aku yang cewek guys Namanya si Sinta guys Oke jadi di video kali ini Aku mau ngeprank dia Aku mau bilang ke dia bahwa Aku suka sama dia guys Bagaimana reaksinya si Sinta Apakah dia bakalan menerima? Eh, apaan menerima cinta aku guys oke okay? jadi buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe aja sebagai dukungan buat kami biar makin semangat untuk upload video guys oke okay, gak usah berlama-lama langsung saja kita mulai videonya guys oke okay guys langsung aja kita mulai uh, prank si Sintanya kebetulan dia ini <coughs> belum online ya guys tidak online mudah-mudahan nanti kalau aku uh, chat dia langsung on ya oke okay, oke okay. bismillah assalamualaikum sin kamu nomborga aku mau ngomong Bentar ya guys, ternyata si Cintanya belum online. Oh, oke guys. Si Sinta langsung online guys. Benar-benar benar. Mudah-mudahan dibalas ya guys. tunggu dulu guys. Nah, dikit guys. dia <tuh> lama banget ya guys ngetiknya. Nah, dia males. Iya mau ngomong apa ya Van? <tuh> Jadi gini, Sin, <scene. tuh> kita kan udah. Ke, aduh sudah kenal lama ya tunggu guys wah ya standby guys iya <laughs> yeah, terus kenapa fan <laughs> hmm, aku mau ngomong tapi gak enak sih sama kamu. Wih, ini si Cintanya emang lagi gak ada kerjaan atau gimana ya dari tadi kok standby gitu loh. Oke kita tunggu balasannya dari Cinta ya guys. gak ya, balas guys ngomong aja kan gak apa apa kok santai aja gerak-gerak hmm, ini nanti berapa ya guys uh, gimana ya uh, gak jadilah sin aku gak enak mau ngomongnya Weh, langsung diirit lagi guys Ternyata dia nungguin aku apa dia, apa dia penasaran ya Gak jadi lah aku gak enak mau ngomong ngomongnya Karena ya, dia boleh siapa ya Oke mengerti guys Ngomong aja nggak apa-apa Van. Jadi penasaran aja hmm. Oke okay guys jadi dia suruh ngomong aku ngomong enggak ya aduh oke okay, oke okay, okay. aku ngomong langsung ya kamu mau jadi pacar aku enggak kasih uh, emot ini guys oke okay guys dia keluar dari chat aku tunggu dulu sampai dia bales Nah, sudah dibaca guys Kita tunggu balasannya ya guys Hah. Dia balas Hah guys Mungkin dia bingung dia Bales apa ya guys, enaknya Oh bentar, dia ngetik lagi Bentar Ya, dia malah balas Kamu ngigong van Aduh Bersama, ya, ini guys. Eh, uh, enggak, sin. Aku ngomong serius nih, dari awal kita ketemu, sebenarnya aku udah suka sama kamu oke okay guys tadi dia bales apa guys oke okay. ya masih penasaran sama aku guys masih dirin. oke dia ya, bales guys um, gimana ya oke okay, kita bales ya guys lagi mana scene kamu suka sama aku ke jujur jasin oke ya guys kita tunggu balasan dari Sinta gimana nanti aduh aku sebenarnya bikin prank ini agak deg ya guys soalnya dia itu gimana ya orangnya uh, pendiam lah cantik gitu loh Aku kayak aduh ya semoga aja Dan nanti uh, lah ya pranknya. Kita tunggu lagi guys. Oke okay, dia belum balas guys. tuh hmm, hmm. kok malah keluar guys. Waduh si cintanya malah nggak online Mungkin apa sinyalnya ya? Coba coba aku uh, ketik. aku cat lagi ya oh cek apa ya iran ya bentar bentar bentar uh, oh dia online lagi guys dia online lagi oke okay, udah dibaca cekku kita lihat respon dari si Sinta Ban, nah dia ketik lagi. Tunggu ya guys aku jadi penasaran banget ya kira-kira suka sama aku Enggak gitu loh. <gifat> aduh, aduh, tapi nanti kalau dia menerima aku nggak, ya bilang aja kalau tren gitu ya nggak gimana ya kan nggak aku nggak boleh itu apa namanya. Nah pokoknya lah kita tunggu dulu lah respon dari si Sinta Oke okay, dia balas aku nggak boleh pacaran sama orang tuaku aku. Nah, dia ngetik lagi, guys. Kita tunggu lagi, guys. Oke, okay, dia udah bales, guys. Kalau mau kamu nikahin aku, aja van kamu datang ke rumah aku, ngomong sama orang tuaku. Wah. <tik> no, no, no, no. <tik> nah, si, si, si, lah. Nah. Wah, yang bener ini kamu enggak ikut juga kan aku serius soalnya oke okay, oke okay, kita tunggu guys kira-kira jawaban dari si Sinta apa ya guys oke Dabaless guys iya aku juga serius kalau kamu serius sama aku kita langsung nikah aja Van. what? <tuk> <tuk> oh, ini beneran -bener ini masih duh <tuk> <tuk> kok <Tuh>, jadi kayak <tuk> gak percaya gitu loh <tuk> oke oke di atas kita tunggu guys oke balas. sebenarnya aku juga suka sama kamu tapi malu mau ngungkapinya ini <tuk> guys yaa ini beneran ya, aduh, ah beneran nggak sih kita beres apa ya? kok jadi tek tekan gini guys, eh ah. uh, masa sih sin? Oke okay, dia masih standby guys kita tunggu balasannya iya van masa kamu gak percaya sama aku wah percaya kok sin tapi kalau mau nikah sekarang aku belum siap sin soalnya aku masih kuliah dan belum punya pekerjaan sih emang kamu mau nanti aku ngasih makan kamu pakai apa? Oke okay, kita tunggu perasaanmu sih Sinta ya guys. Loh nggak apa lah Kan kita bisa nyari duit bareng Nanti kita berjuang bareng-bareng Ya Allah ini beneran gak sih Aduh Aduh ya Allah. Aduh gimana ya ah, Gimana guys ini guys apa, ini? apa langsung Jujur aja ya Kalau lagi bikin prank gitu ya Aduh Ternyata ah, dia bener-bener suka sama aku guys ah, Ya Allah Aduh wah gini aja gimana ya guys ini tiap Kok aduh balas apa ya ini iya sih Sin. tapi kan aku belum selesai kuliahnya oke bentar dia nanti balas apa guys oke kan nunggu selesai dulu nggak apa apa nanti kalau kamu selesai kuliah kita nikah waaah <odoricuff> no don, don't, don't. In, no no ya enggak wuuuh duh, kayak situ ya, selesai dulu guys aduh, soalnya kan aku cuma ngeprank ini aduh, langsung, ah langsung bilangin aja ya guys kalau lagi ngeprank itu yaudah, ya malah dia malah nggak online guys oke, kita bilang itu kalau lagi ngeprank ya aduh sorry Sin, aku lagi nge-prank kamu. Beke beke beke beke. Ternyata kamu nanggepin serius ya. Aduh, maaf Sin aku belum siap kalau mau nikah sekarang Oke okay, kita tunggu guys dia belum online mudah-mudahan sih cintanya enggak marah ya guys takutnya nanti kalau dia diambil hati gitu loh Duh. Oke dia dahulukan lagi guys. Huh Arfan ya Allah, <laughs> aduh aduh maaf sih, Canda. jangan marah ya Sin. Aku sampai ke riil tanah sebenarnya kan juga tadi aku Oke kita lihat nanti si Sinta balas apa Semoga gak marah Ya Allah huh, Aku kira beneran Van Aku kaget sumpah Duh WKWKWKWKWKWK Oke okay guys mungkin videonya cukup sampai di sini ya Aduh ternyata si Cintanya nanggepin serius guys Aduh gimana ya semoga dia aja gak, dia gak marah ya guys Oke okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Semoga kalian semua terhibur uh, Jangan lupa like, comment, dan share video ini Ke ke social media kalian semua Oke okay guys tunggu video-video terbaru lainnya ya guys See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh